Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum salam. Aku Ratu Bidadari Putuni Kiai Ibrahim Atmawijaya Rajawijaya Kusuma. assalamualaikum salam ya alhamul khatam ya tamul cin, ya tamuruhata malca satya tamul gaib, ya tamul malaikat ya rijal gaib. Ada saya lihat ada sosok bergelantungan kuntilanak merah terus anak-anak kecil di situ. Terus kakek-kakek sosok-sosoknya orang-orang tua di situ guys di sana kalau yang di bawah ini banyak anak-anak kecil ini adalah di jembatan Kresek di daerah Blitar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Salam Aku Ratu Bidadari Putuni Kia Ibrahim Atma Wijoyo Rodjoyo Wijoyo Kusumo Assalamualaikum Salam Yahtamul Hotam Yahtamul Cint Yahtamul Roh Yahtamul Cazat Yahtamul Kaib Yahtamul Malaikat Ya Rizal gaib Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijal gaib. Assalamualaikum ya ahlul jin, ya ahlul malaikat, ya ahlul setan, ya ahlul iblis. Tunjukno, tunjukno wujud. Di sini ada sosok gendruwo, guys. Di rumpun bambu ini ada sosok gendruwo, terus ada sosok ular, tapi ularnya bukan ular beneran ya, tapi ular gaib. Di sini, bulet-bulet di sini ada sosok ular gaib. Di sana, yang di jembatan itu, jembatan krisik Blitar. Sekarang, Ratu Bidadari berada di kota Blitar di Blitar krisik Ya, ini jembatan krisik Di situ, di bawah itu, banyak anak-anak kecil. Terus, yang di, di atas itu ada kuntilanak merah juga. Oke, salam Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Aku Ratu Bida dari Putu Nikiai Ibrahim Atmowijaya Rcaya Wijaya Kusuma. Assalamualaikum salam ya hatamul hatam ya tamul jin Ya hatamul ruhi ya tamul jasat ya tamul guh ya tamul malaikat ya rical ga'ib Tunjuk Tunjuklah. Sirullah dicatul sifatul. Di belakang sana ada sosok uh, putri. Uh, dia menggunakan kemben hitam. Terus sewek apa ya, jari kuning-kuning uh, coklat gitu. Terus uh, di dadanya kayak ada kalung-kalung yang kayak bulan sabit dari emas itu dan bermakota rambutnya panjang banget uh, di belakang saya itu. Ini, ini wilayahnya kalau nggak salah ini berada di Nantang ya. Kalau nggak Nganteng Kresik ini ya. gak tahu ya saya kurang tahu. Yang jelas ini dari Majapa yang di belakang itu. Putri dari Majapahit. Di situ ada gua, Guys. Ini semacam kayak pertapaan. Ini saya jom ya. Saya jom. Oh, saya jom. Jadi ini semacam kayak ada gua di situ. Ada gua pertapaan Putri dari Majapahit dulunya di situ. Cuman ini lokasi di Ngantang ini, kalau nggak salah ini wilayah Ngantang, Ngantang Kabupaten Malang. Assalamualaikum salam, aku Ratu Fida dari Putuni Kia Ibrahim Atmawi Joyojojawi Kusumo. Assalamualaikum salam ya tama lehatam ya tama lecin ya tama ruh tama lecasat ya tama kuayu ya leikat ya ricol kay. Ini berada di Jembatan Kerisik Blitar, guys. Di sini ada sosok ini di atas ini sosok kuntilanak merah. Ya bukan biasanya nunggu kan putih-putih ini merah, terus yang sosok-sosok di situ itu kakek-kakek, ya sosok-sosok kakek-kakek, terus yang di bawah ini banyak anak kecil, ya mungkin ada Dulunya pernah dibuang anak kecil, ya mungkin tapi aborsi dibuang di jembatan sini, kita doakan semoga arwahnya sempurna, salam dari Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat.